Halo, jeruk <tangan> <tuk tangan> aku kemana deh orang. ada ini duit. marah ngaku Bang Rizal lah. Mati duit kok. Ada 1. TV kira Rot <tuk> jadi <tangan> masuk atau... channel ini Itu ribu Ada siaran langsung ini. Yang mencoba Ramadan. lagi. 20.000. Iya. Sudah Hah? dia tak ke. Iya pasti ada nih. tahu. Ini Belajarin mah, anu kamu Aku di Batam Ayam kan? Iya. kalau masih kalang-kalang atau bukan mata pak. <laughs> iya. pengen masuk dalam mana sini? kompor ini ya? <laughs> Dari-sorep, dari-dari Nambung <coughs> malam Nambung malam Dapur nasi goreng lemak Iya, bu. Kau tuh nggak dapur <nasi, gareng>, kan <coughs> <coughs> <coughs> Nggak masuk, itu oh. yes. yes. Kalau lebih tambah banyak orang Melih Iya yes. Ini ya, oh, artis, uh. artis mama ini terkenal ini. yuk pentas uh. artis ya. Uh. Yo. Artis lah, uh. no, no, no, no, no. artis, artis, artis. artis. puluh ribu ini mu hmm, juga yang 8 ulah oh, hmm, orang Jepang kan? Belum, enggak yang dia ambil dulu ya pedas iya. tapi ini nanti kita apa, apa ya kamu tak ada dengar. Hmm. ini tak nampak hmm. tak? berak hmm. Ini tak, nak dulu tunggu dik. 20. Itu macam dia lama umur ya. 60. Kau kalau kalangan dulu ya. Ya, mesti ya. Petang petang 5000. Ha? 5000. Kau macam minum ah. Paling jauh kan? hmm. ya kan? ya?